Cek cek cek cek balik lagi bersama Otong hari ini kita akan review game Get Kita bawa modal lagi gede 185.000. Kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini pastinya. Ini langsung gas kena aja biasa kita main di 4.800 lah ya. Double change enggak usah dulu kita langsung coba quick 30 kali. Oh yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP 8.000 bosku itu slot tergacor tersoleh seantero jaga dunia harap. Di sini udah berapa pembahas di Baru mas bosku dan cuma di sini kalian bisa cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya ini langsung gas -kena aja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku intinya jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 satu-satunya situs yang menyediakan lain cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri yuk langsung aja toco manja aja di RT 8000 untuk lingga saya semalam di pin komen nya bosku. Jangan ragu jangan bimang manja cuma di RT 8000 pastinya ya bosku. Back to the game ya Hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus in hari ini kita pun akan berbagi info slot gacor hari ini. Info slot hari ini, info slot gacor Olympus in hari ini. Slot hari ini, slot gacor Olympus in hari ini, slot hari ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor hari ini. Dan tentunya kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini buat kalian-kalian semua view-review setia atau spin pastinya. Karena kita selalu berbagi pola setiap hari. yuk Dibantu like, comment, subscribe, share, share juga teman-teman kalian semua. Karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor lotus hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor lotus hari ini rt besar gacor hari ini rt besar hari ini rt besar gacor hari ini karena cuma di sini kita selalu berbuat pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor lotus hari ini setiap harinya buat teman teman semua intinya yuk di like comment subscribe nya share share juga ya seluruh langsung kaskan saja back to the game ya seluruh ada ini kita dari bawah seratus 16 nya, 13, 17, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, jadi 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, Punguh jadi mantap punguh jadi OC engine jadi yo atasnya cincek kasih petir dor 500 anjir. Semangat, mm. hmm. udah semangat-semangat lumayan kali juga juga. Enggak apa-apa yo atas kuning kasih petir enak nih. Aduh malam merah jadi merah sih. Aduh bagus itu nih dulu. ini mah foto tuh pasti. Hmm, malas scatter. <tuh> belum ada, aku lagi. Yuk naik dulu boleh betah. biru, ini ungu jadi banyak, mantap. Kuning, aduh nanti lima kali lagi belum ada, beter beter mantap ini hancur. nah ini nih, ungu boleh ungu boleh anjir mah ya mahkot eh, jen -jen. lagi aduh aduh semua cok ungu dong pecahin itu ungu dong pecahin anjir kurang selain lumayan 21.000 kali sepuluh 200 ratusan lah ya kok lumayan-lumayan lah ya buat tambahan kita nyempi-nyempi manja sebetulnya ungu uduk ungu jadi nih Aduh anjir ah, gelas dimana tuh gelas dimana ini anjir gelas jadi yang ungu boleh ungu kasih ah, tuh malah 14 18, 200 ya, lumayan 14.000 kali 182 ratusannya lumayanlah ya kita profit-profit ini sepertinya udah naik 500an juga yuk hmm, cuma dikasih 500an kita coba putar-putar lagi kita coba cari profit-profit manis lagi kita akan mencoba mencari pola swat gacor hari ini khususnya pola slot gacor lingkus hari ini pastinya ya tahu makhluk-makhluk subscriber membosankan sekaligus sekali. banyak pingit, ayo maka kau dulu anjir nggak ya, ayo bublus kasih dong yang manis-manis yang gurih-gurih -guri, yang mantap-mantap kasih dong yang mantap-mantap yang enak-enak yang gurih-gurih -guri. biar gue bisa JP-JP mantap kep di figure dong hmm. <laughs> hmm. Belum lagi hmm h h lagi jp mantap tuh usang masih tuh udah di lawan duluan perlu 500 minim tuh naik kita lah baru kita gas waynya tuh tuh sayang tuh petirnya lo anjir banget. Saya mantap, nyampe 53.000, tapi petirnya kalau cuma kali tiga kali dua, betapa 500 lah biar maksudnya gitu loh. E, iya, mantap, udah kuning sayang bukan merah tuh. merah jadi tuh kuning turun boleh, aduh mantap. Kamu oh, mantap, mantap gelas boleh tuh, gelas, gelas kasih dong. ayo dong, bus, uh, mantap sih. biru boleh, kuning, ayo merah mantap, akhirnya bus, hmm. malah skater nongol, Anjir yuk biru, emm eh, kuning dulu lah, harusnya, kuning dulu turun, set biru, biru jadi aduh sayang skater, cow. Hmm naik di 500-700an sih lumayan kalau ini sebenarnya udah masuk kesempatan WD ya sebetulnya kan tadi bahwa modalnya enggak gede, ini ya pengennya WD nya juga di atas 1 lah nanggung masalahnya kalau modal mau 200 tapi WD nya nggak serak nanggung juga loh mending nyari lagi aja kalau nggak paling nanti kita boleh kita coba lihat polanya dulu kita coba kotak lagi 30 kali ya tapi sini kita langsung gaskan kan kuih 4800 enak kali nantilah kita cobalah enaknya Bui di 4800 atau 2400 tapi sih fix kuih ini kamu nggak dapat skater tapi untuk kan tiga terus Cuk. 2 3 2 3 kodok melompat kok kamu jahat kali bus unuk dulu hmm belum kan sekarang 33 terocok sebel aku kalau dikasih tiga-tiga terus mending kasih dua 121 daripada 333 jengkelna cuk jengkel jengkelnya kayak gini gitu. atas kasih petir mantap kasih 10 lumayan lah ya 23.000 x 10 200-an lumayan sudah 900-an enggak cuw nanggung kita kasih tak ada sih nanggung banget masalahnya Coba-coba, hmm. coba-coba, Eron, kasih dong, kasih dong, hmm. anggaplah hmm, lumayan, sungguh, ih, curang, anjir, enggak, nanggung batu itu nyantel, cuma satu, enggak, yang enggak, anjir, enggak, oh enggak, ini langsung gaskan buoy aja lah yang males amat, cok. Pak nggak pakai lama lah kita gaskan buoy 4.800. <tell> <tell> Semoga dikasih isi nang. Pak saya kita lihat dan saksikan bersama-sama. Terus, aduh menangguh. Konekin dulu, cok. Nggak usah kayak Rika kayak gitu. petain percain dulu. Konekin konekin dulu lah kayak gitu. Yo, ungu biru boleh biru dulu. Ungu mantap. Hmm, petirnya di mana? Enggak ada, anjir. Aduh, du du biru dulu, ungu boleh ikut itu. Ungu ikut dulu, anjir merah. ini kali pertama ya, Cuk. Empat, Cuk. Cuk, cuk. yuk Kuning. Lumayan nih. Biru boleh, biru boleh. Anjir merah. Nangis sama Cuk. Mantap. Ungu satu-satu kurang satu doang lo biasanya tuh di atas cincin kok jadi scatter woi ungu jadi ungu jadinya tuh ya kuning anjir kecangnya tuh nanggung banget loh yuk hijaunya dong genangnya kasih hmm? 11.000 kali 11.000 x 11 161 baru 200an modal bunyi belum balik sisa masih lima kali lagi yuk kasih yuk yuk yuk yuk aduh mantap nih gelas jadi atas kuning kasih petir enak gak mau juga anjing uus kuning jadi biru turun biru turun biru turun gak mau kira kan birunya sekalian jadi gitu kan lumayan lumayan lah ya 370 ayah kuning dulu boleh tidak juga dikasih lumayan tambel udah 21 masih sempat kali lagi tuh mau konek dua kali lagi nggak mau konek last one eh pas nih bos konekin dong mantap yuk kuning boleh ungu boleh uruh kuning turun nih kuning turun nih kuning turun nih mantap kuning turun nih atas kuningnya seperti lagi uh lumayan kali 12 ya tuh 13.000 kali 35 400 empat ratusan wis gaskan kita langsung WD kan saja ya suruh karena kesempatan WD sudah di depan mata kita naik sekitar 1,4 juta lah ya lumayan cuan ya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like comment subscribe-nya bye bye Slur.